Lima hari telah berlalu sejak grid desolate tablet yang sangat besar sekali lagi tenggelam ke tanah. Selama lima hari ini, keributan yang diciptakan karena kelahiran kitab suci kesengsaraan besar akhirnya menurun secara bertahap. Ini memungkinkan Lindung merasa lega seolah-olah beban besar telah diletakkan. Setelah mengalami periode pelatihan intensif, hari-hari berikutnya Lindung menjadi jauh lebih bebas. Dia sesekali akan menuju ke Sungai Pil untuk berlatih. Membiasakan diri dengan kitab suci kesedihan besar atau berkeliaran bebas di sekitar aula seni bela diri. Hari-hari ini jauh lebih santai dibandingkan sebelumnya. Berbeda dengan kenyamanan Lindong, suasana latihan di empat aula secara bertahap mulai berubah semakin tegang. Ini karena kompetisi aula, yang dianggap sebagai acara paling sensasional di Dao Sekte, akan diadakan setelah satu bulan kompetisi hall adalah kompetisi yang meninjau kekuatan para murid dari empat aula. Selanjutnya, peringkat keempat ruang juga akan ditentukan oleh hasil kompetisi ini. Karena itu, semua murid dari empat aula akan berusaha keras untuk berlatih untuk kompetisi aula setiap tahun. Kalau tidak, itu akan menjadi sedikit tidak sedap dipandang jika mereka akhirnya dikalahkan dengan menyedihkan. Oleh karena itu, ketika hari aula kompetisi mendekat, Suasana latihan di empat aula menjadi semakin meledak. Lindung secara alami merasakan atmosfer juga. Namun, dia tidak terpengaruh olehnya. Kekuatannya telah meningkat cukup pesat selama periode waktu ini. Selain itu, ia sekarang telah memperoleh kitab suci kesedihan besar dan hanya perlu mempelajarinya dengan diam-diam. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk terlalu bersemangat dalam pelatihannya. Karena itu, ia berubah menjadi orang yang paling santai sementara setiap murid lain di sekte itu berlatih dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari lagi berlalu sementara Lindung santai menikmati dirinya sendiri. Sementara Lindung sedang santai, dia sesekali akan bertemu Ying Huan-Huan dalam sekte. Tidak perlu meragukan daya pikat gadis ini dalam Dao Sek, dan dia tidak pernah kekurangan teman dimanapun dia pergi. Selain itu, teman-temannya terdiri dari pria dan wanita. Keaktifan dan tawa indah dari wanita muda itu muncul seolah menular. Menyebabkan semua orang tanpa sadar memperlambat langkah mereka. Namun, setiap kali Lindung muncul, wanita muda ini, yang menjadi pusat perhatian, akan memutar matanya yang besar dan licik. Setelah itu, dia akan melarikan diri dengan kecepatan seperti kelinci. Sikap itu jelas menunjukkan bahwa dia bersembunyi darinya. Ini menyebabkan Lindung sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum dia mengingat taruhan yang telah dia buat dengannya ketika dia pertama kali bergabung dengan Sekte Dao. Segera, dia tertawa tanpa sadar. Apakah gadis itu takut kalau dia akan memberinya tugas yang sulit? Lindong hanya tersenyum menanggapi ini. Taruhan saat itu hanyalah sesuatu yang dia sebutkan secara acak. Jika dia tidak sengaja memikirkannya, kemungkinan Lindong akan melupakan masalah ini. Karena itu, dia tidak secara khusus mengejar wanita muda yang aneh itu dan menemukan masalah dengannya. Selain episode kecil ini, kehidupan Lindong sunyi, damai dan santai selama periode waktu ini. Waktu berlalu satu demi satu di tengah-tengah ketenangan ini. Sampai suatu hari tiba, Lindong duduk di depan set catur di aula seni bela diri remang-remang. Orang tua buta itu duduk di depannya, seiring waktu berlalu. Hubungan antara Lindung dan yang terakhir menjadi sangat ramah. Selanjutnya, Lindung menemukan orang tua buta eksentrik ini sangat menyenangkan matanya. Mereka berbicara ke sana kemari dan agak akrab. Klik. Jari panjang Lindung meraih sepotong catur dan dengan lembut meletakkannya di papan catur. Matanya menyapu ruang seni bela diri. Dia tidak terlalu tertarik dengan catur tetapi lelaki tua yang buta itu benar-benar menyukainya. Oleh karena itu. Lindung dengan santai menemaninya. Mengapa ada lebih sedikit orang di Aula Seni bela diri hari ini? Lindung tiba-tiba bertanya setelah bidak caturnya mendarat. Karena kompetisi aula yang mendekat. Aula Seni bela diri biasanya penuh dengan orang selama periode waktu ini. Namun, itu tampak jauh lebih kosong hari ini. Ini tanpa sadar menyebabkan Lindung merasa sedikit bingung. Karena beberapa orang telah memulai tantangan gunung. Banyak murid telah pergi untuk ikut bersenang-senang. Pria tua yang buta itu berkata begitu saja. Tantangan gunung. Lin Dong kaget. Hubungan antara berbagai faksi di wilayah Suan Timur sangat rumit. Meskipun delapan sekte super adalah yang terkuat. Masih ada beberapa sekte super agak kuat peringkat sedikit di belakang mereka. Kekuatan dari faksi-faksi ini tidak bisa diremehkan. Petik 2. Orang-orang yang telah datang ke Sekte Dao kami kali ini tampaknya menjadi gua jurang besar. Fraksi ini adalah yang terdekat dengan wilayah Dao Sek kami. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu sekte super terkuat di wilayah ini. Apalagi faksi ini suka bertarung. Meskipun tidak berani menyinggung Dao Sekte kita, beberapa tetua kadang-kadang akan membawa beberapa murid luar biasa ke Sekte Dao kita untuk tantangan gunung. Petik 2. Ridi melintas di wajah lelaki tua buta ketika dia berbicara tentang hal ini. Jika mereka menang, mereka akan menggunakannya sebagai tipu muslihat dan mengatakan sesuatu tentang murid-murid mereka mengalahkan Dao kitadel Gua jurang besar telah datang setiap tahun selama tiga tahun terakhir. Namun, mereka kalah setiap tahun. Karenanya, mereka tidak merepotkan untuk dihadapi dan tidak perlu khawatir. Petik 2, Lindung mengangguk ketika mendengar ini. Dia mengabaikan masalah itu ketika bidak catur di tangannya mendarat sekali lagi. Setengah hari berlalu sedemikian rupa untuk mereka berdua. Pertandingan catur juga telah memasuki fase akhir. Namun, alis Lindung terangkat tepat saat dia siap untuk mengakhiri permainan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat agak jauh. Suara angin tergesa-gesa sedang dikirim dari tempat itu. Sesaat kemudian. Seorang tokoh mendarat, mengungkapkan dirinya adalah Moling. Namun, ekspresinya tampak agak suram. Apa itu? Lindong bertanya dengan tersenyum. Dia juga dikejutkan oleh ekspresi Moling. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di aula depan? Ketika Moling melihat Lindong di sini, dia jelas juga menghela nafas lega dan bertanya. Para penantang gunung dari gua jurang besar. Lindong berpikir sejenak sebelum menjawab. Iya nih. Ini hanya tentang pertarungan antara para murid. Kakak senior Xiao Xiao, kakak laki-laki senior King Ye dan Muli ada di sekitar. Tidak bisakah mereka menangani para murid dari gua jurang besar? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Kakak perempuan senior Xiao Xiao dan yang lainnya telah menutup diri untuk berlatih setengah bulan yang lalu. Mo Ling memutar matanya. Dia jelas sangat tidak berdaya di hadapan Lindong yang kurang informasi ini. Orang-orang itu kemungkinan sengaja memilih untuk datang pada saat ini. Selain itu, beberapa orang bermasalah dari gua jurang besar telah muncul kali ini dan sangat kuat. Di antara murid langsung senior dari empat aula kami, yang lebih kuat juga telah menutup diri karena pelatihan. Petik 2. Kami telah menyelamatkan tiga putaran sebelumnya dan sekte kami telah kehilangan dua putaran. Nada para murid gua jurang besar sangat sombong dan mereka telah membuat marah banyak murid. Beberapa tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan telah kembali untuk menemukan para senior itu dalam retret. Ekspresi Mouling agak jelek ketika dia berbicara sampai titik ini. Lagi pula, tantangan Gunung Great precipis Cave biasanya berakhir dengan kekalahan total di masa lalu. Bagaimana mereka bisa mengalahkan sekte Dao mereka? Selain itu, Cara arogan yang ditunjukkan orang-orang ini setelah kemenangan mereka membuat orang merasa sangat marah. Saat ini, ini adalah pertarungan putaran keempat. Adik senior Huan-Huan sedang berjuang. Dari kelihatannya, dia bisa menahan lawan untuk sementara waktu. Namun, gua jurang besar masih memiliki satu karakter bermasalah yang belum bertarung. Jika kami tidak dapat menemukan kamu hari ini, kemungkinan adik kecil Huan-Huan harus bertarung dua kali. Lagi pula, dia adalah yang terkuat di antara para murid yang saat ini tidak mundur. Petik 2, Lindong perlahan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ini. Dia sedikit memahami karakter Ying Huan-Huan. Meskipun gadis ini biasanya bertingkah agak aneh dan sepertinya tidak dapat diandalkan. Dia akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda ketika menyangkut masalah yang menyangkut reputasi sekte tersebut. Terakhir kali. Dia bahkan bersedia untuk tinggal sendirian dan menghentikan kelompok Yao Ling demi benih kuno Yuan Abadi. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk masalah ini bertarung dua kali berturut-turut. Memang sedikit berlebihan untuk memungkinkan seorang gadis untuk bertarung dua kali. Di mana saja para murid Dao Sekte menyembunyikan wajah mereka jika berita ini menyebar. Wakil Kepala Aula Wu Dao telah meminta aku untuk menemukan kamu dan pergi untuk mengendalikan situasi. Kalau tidak, itu tidak akan terlihat bagus jika kita kalah dari gua tebing besar. Lindong mengerutkan kening. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meletakkan bidak caturnya di papan catur. Menatap lelaki tua yang buta itu di samping dan berkata, Sepertinya aku perlu melakukan perjalanan. Banyak bajingan kasar. Mereka harus dihukum sedikit. Jangan menahan diri. Dao Sekte akan mendukung kamu jika ada masalah. Orang tua yang buta menyimpan bidak catur dan berbicara dengan suara lemah. Lindung tersenyum dan mengangguk. Dia tidak ragu lagi saat dia berdiri dan melambai pada Muling. Setelah itu, mereka berdua terbang langsung ke arah aula depan. Dao Sekte sangat luas. Aula depan khusus digunakan untuk menampung pengunjung dari berbagai faksi. Biasanya, para murid dari Dao Sekte jarang akan datang ke sini. Namun, setiap kali mereka bertemu dengan tantangan gunung semacam ini, cukup banyak orang akan datang dan menonton pertunjukan. Ada cukup banyak panggung besar di aula depan dan panggung-panggung ini digunakan untuk perdebatan. Saat ini, panggung dikelilingi oleh masa hitam orang. Beberapa suara yang bercampur dengan kemarahan terdengar samar. Swoosh! Duo lindung dengan cepat bergegas dari kejauhan. Akhirnya, mereka mendarat di samping panggung. Para murid Dao Sekte dengan cepat melemparkan pandangan mereka dengan penampilan mereka. Segera setelah itu, sukacita muncul di wajah para murid Dao Sek ini. Setelah itu, suara yang muncul seperti desahan lega dengan cepat menyebar di panggung. Kakak senior Lindong ada di sini. Lindong menyaksikan banyak tatapan penuh sukacita menatapnya seolah-olah dia adalah penyelamat mereka, dan merasa agak tak berdaya. Setelah itu, Pandangannya beralih ke medan perang. Dari tempat ini, dia secara kebetulan melihat sosok halus yang akrab. Ekor kuda hitam gelap membentuk busur di pinggang lembutnya. Pada saat ini, sitar hijau Zamrud sekali lagi muncul di depannya. Tampaknya lawan Ying Huan-Huan bertemu kali ini cukup kuat. Mata lindung menyipit ketika dia memikirkan hal ini. Setelah itu, dia melihat ke arah lawan di seberang Ying Huan-Huan.